Sahabat Pediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jayarivoh Kediri Jawa Timur. Oke Sahabat Pediler dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya Sahabat Pediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion dengan berbagai macam varian popor ya Sahabat Pediler. Nah jadi di samping saya ini sudah ada empat jenis senapan angin PCP Fusion dengan berbagai macam varian popper nah untuk yang paling pertama ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan varian popper klasik coklat serat magazine plus manometer dan kemudian untuk senapan angin yang kedua ini ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan varian popor gamu full hitam ya sahabat bediler Dan untuk yang senapan ketiga ini ada senapan angin eh, PCP Fusion 2560 double tabung Dengan varian popor klasik coklat magazine dan juga manometer Nah yang paling terakhir sendiri ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung Dengan varian popor style ranting kering ya sahabat bediler Nah oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas satu persatu dari senapan angin ini Mulai dari spesifikasi dan juga harganya ya sahabat berdealer. Nah jadi bagi kalian yang penasaran jangan lupa untuk tonton terus video ini dan jangan skip-skip video ini ya sahabat berdealer. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke video yang detailnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya air level Oke yuk langsung saja kali ini saya akan Mengulas dari senapan Angin PCP Fusion 2560 Double tabung dengan varian Popor klasik coklat serat Plus magazine dan manometer ya sahabat bediler Nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi dari perwakilan senapan angin ini Karena dari keempat senapan angin ini semua jenis-jenisnya sama ya sahabat bediler Jadi yang menjadi pembedanya hanya terletak pada bagian varian popornya aja ya nah oke langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasi singkat dari senapan angin ini ya sahabat bediler, nah jadi untuk senapan angin ini adalah senapan angin PCP Fusion Double Tabung jadi pastinya untuk uji powernya pun lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP yang single tabung ya sahabat bediler nah kemudian untuk spesifikasi dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat dealer nah kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm, nah ini untuk tabungnya double ataupun ada dua tabung ya sahabat bediler sehingga untuk senapan angin ini pastinya juga mampu menampung tekanan angin yang sangat banyak yaitu bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pun juga luar biasa mantap ya sahabat bediler jadi bisa mencapai di angka 1100 fps ya nah oke kita lanjut ke bagian varian popornya yaitu untuk varian popornya ini bervarian klasik coklat serat ya sahabat bediler jadi untuk motifnya ada sedikit warna serat-seratnya seperti perpaduan warna hitam coklat ya sahabat bediler nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari varian popornya dan di belakang popornya ini pun juga sudah dilengkapi dengan uh, dengan penyangga bahu ataupun bantalan bahu jadi ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat berburu ya Nah oke okay. kemudian untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan Jadi ini semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari senapan ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Nah Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun sering kali disebut dengan bidikan manual. Jadi visirnya terletak pada bagian ujung laras sama di depan chamber ya sahabat bediler. Nah ini visirnya untuk jarak akuratnya bisa mencapai 20 sampai dengan. 30 meter ya sahabat dealer. Oke yang terakhir kita akan membahas soal harga dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan klasik coklat serat ya sahabat dealer. Nah jadi untuk senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game bermagasin dan plus manometer ya sahabat bediler Nah nantinya dengan harga segitu Sahabat Bediler juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang, peredam standar, mimis tester, dan pastinya juga mendapatkan STKS ya sahabat bediler. Nah oke okay, kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Nah ini untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan varian gamo full hitam plus magazine dan manometer ya sahabat bediler. Nah jadi untuk spesifikasinya Sudah saya ulas sebelumnya Nah ini tinggal saya bahas Tentang varian popornya aja ya Sahabat bediler, jadi untuk varian popornya Ini mau full hitam Sehingga untuk tampilannya pun juga Sangat simple dan pastinya Terlihat elegan ya sahabat bediler Nah ini senapanya sangat cocok sekali Bagi sahabat bediler yang suka Nuansa kesimpulan gitu ya Sahabat bediler Nah ini kita lanjut ke senapan yang ketiga, jadi untuk harga dari senapan angin yang kedua ini uh, juga sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya ulas tadi yaitu dibantul dengan harga Rp 2.425.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game Terbaik bermagazin dan pastinya juga manometer ya sahabat bediler, nah oke okay, kita lanjut ke senapan yang ketiga nah untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin PCP Fusion Double Tabung 2560 Dengan varian popor Klasik coklat ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan Senapan anginnya Nah jadi untuk varian popornya ini Klasik coklat ya sahabat bedila Sehingga ini untuk tampilannya pun juga Sangat simple dan tentunya Sangat terlihat elegan sekali ya Sahabat bediler nah ini cocok sekali buat sahabat bediler yang suka nuansa-nuansa alam karena ini popornya bernuansa kayu ya sahabat bediler nah seperti ini uh, dan tidak lupa senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin jadi magazinnya ini berisi 14 sehingga sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu ya sahabat bediler nah oke okay, ini saya taruh dulu kita lanjut ke senapan angin yang terakhir. Nah, untuk senapan angin yang terakhir, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan varian popor stayer ranting kering ya sahabat biduran. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini lebih lebih direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor karena memiliki varian popor stayer ranting sehingga ketika kita gunakan untuk berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya sehingga untuk buruan yang akan kita sasar apapun yang akan kita bidik itu tidak akan kaget ataupun tidak akan lari ketika kita ketika mengetahui akan e, kita buru ya sahabat bediler nah tentunya, nah pastinya untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian ujung tabung depan ya sahabat bediler, nah jadi untuk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 Nah jadi dari keempat senapan yang ada di sambil saya ini sudah bermagazin semua ya sahabat bediler Jadi sahabat bediler nantinya tidak akan perlu repot-repot untuk mengisi mimis secara satu persatu Karena sudah mendapatkan magazin berisi 14 Nah dengan harga 2 jutaan tadi itu sahabat bediler juga sudah mendapatkan full set magazinnya juga ya sahabat bediler Nah oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan dari keempat senapan angin PCP Big Game bermagazinnya yang lagi ready stock di Jaya Rival dengan harga dua 2 jutaan aja. Nah mungkin dari keempat senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bedilet yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Pastinya juga ada di Jaya Rival ya sahabat bedilet.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 dari Jaya Airi oke okay, sahabat bedulut terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedilut.